Baiklah para persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar yang sangat menghebohkan kita semua para fans ya Yang mana tentunya baru saja di Aftiancer, Lesti Kejota dan Rizky Bilar Tentunya di akun Indonesia yang membuat semua jaga raya heboh dengan penampilan baju Lesti dan Rizky Bilar ya, Yang baru terlihat Tentunya kita semua dibuat penasaran. Ngomong-ngomong foto itu foto kapan ya, bersahabat ya, apa mungkin? Kita semua kecolongan persahabat ya, foto free weight dari Lesti dan Rizky. Bilar, aduh, susit so banget bersahabat ya. Pusingan tersebut lagi repost kembali oleh akun Instagram HP rakyat Kota Sultan. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan kan kan kan jadi nggak sabar aku tuh ngomong-ngomong tuh foto kapan ya tuh persahabat ya banyak sekali penasaran nih dengan foto lesti dan rizky bilar kita lihat unggahan selanjutnya persahabat ya ada spesial banget juga nih dari aku sendal putih bilar di sini tentunya lagi-lagi kita dibuat cocokologi nih persahabat waktu itu ketika Lesti dan Rizky Bilar lagi ukur buat fashion baju persahabatnya di S.A.S. Design apa mungkin tentunya ada hubungannya dengan foto yang baru keluar ini persahabat aduh memang the best banget, Lesla Lover selalu memberikan kabar-kabar yang sangat luar biasa banget persahabat mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung Buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption dituliskan Mengatakan di situ mari traveling dan cocokologi Dah pas belum sih maklum lagi gabut admin fans base -nya. aduh. Tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Yani dari akun Kalisan ini situ mengatakan dalam kolom komentar Gila ini Lestler VBestnya drakor banget ya dari cocokolo dan lain-lain katanya Warsabati ya. Ada juga komentar lain dari akun Aslami Suaibatul 20 mengatakan, "Nah, ada yang sepemikiran. Wah, Warsabati ya. Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan lancar terus untuk acara lamaran sampai akad resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilat ada juga komentar lain persahabat ya dari akun si Joni ternyata dua lebar-bar yang berkomentar fix kayaknya soalnya masa dedek diukur sampai ke kaki kaki ini persahabat detail banget nih komentarnya sampai ukur baju ke kaki-kaki yang lesti dan Rizky Pilar ini tentunya membuat kita kecolongan nih mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kejutan selanjutnya dari idola kita persahabat ya. Dan selanjutnya kita juga melihat ada sebuah unggahan spesial banget dari Mbak Tita ya kita lihat di akun Instagram pribadinya Tentunya mengunggah sebuah postingan foto bareng Rizky Bilar bahasa ya Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat captain juga dituliskan Di sela-sela syuting foto bareng Bilar nontonnya JWB babak kedua malam hari ini Jam 9 diantepe setiap hari bahasa ya Thank you banget tuh ke ingatkan lagi nih, yang mana jangan sampai lupa kita semua untuk menyaksikan sinetron JWB 2, tentunya tayang setiap hari di ANTV 9 sebulan. Para sahabatnya, kita selalu dukung untuk karya-karya dari idola kita ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan tentunya kelancaran. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini, tentunya ada serba-serbi. Persiapan pernikahan Leslar yang diunggah oleh lagi.com Persahabat ya, tentunya di sini ada lima serba serba-serbi persiapan pernikahan dari Leslar Yang pertama, Leslar akan menyelenggarakan acara lamaran pada tanggal 13 Juni 2021 di kota kelahiran Lesti Persahabat ya, tepatnya sudah tahu tentunya di Bandung Yang kedua, Leslar turun langsung dalam mempersiapkan acara lamaran mereka untuk yang ketiga gaun yang digunakan Leslar di foto free wedding dibuat hanya dalam 5 hari untuk yang keempat Lesti dan Rizky billar sudah memiliki daftar tamu pernikahan Wow persabatnya siapa saja nih yang akan diundang ke acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Wow persahabat ini kejutan yang kelima tentunya menurut bilar pernikahannya akan menjadi acara yang tak terlupakan tuh persahabat jadi ingat? Untuk yang terakhir, konsep pernikahan diusung sendiri oleh Leslar tanpa campur tangan orang lain ini luar biasa keren banget persahabat ya Semua acara pernikahan Lesli dan Bilar itu tentunya tidak ada campur tangan dari orang lain Ini real tentunya dipersiapkan oleh kedua calon pasangan, Lesdi dan Rizki Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun kapanlagi.com persahabat jadi ya, disitu mengatakan Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar kini sudah di depan mata Berbagai persiapan sudah dilakukan pasangan ini Termasuk melakukan sesi pemotretan pre Dengan tema tradisional Sedikit fakta menarik tentang pernikahan mereka pun akhirnya terungkap Penasaran seperti apa? Mudah-mudahan saja bersahabat ya Doa kita tentunya selalu kita panjatkan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar, banyak sekali respon dari para fans, salah satunya ada komentar dari akun. Ayu Lesta mengatakan karena gak gembar-gembar jadi makin penasaran, Sakina, Mawadah, dan Warohmah. Wow, selalu tentunya fans. Mendoakan yang terbaik persahabat yang buat hubungan Leslie Bilar mudah-mudahan acara selalu berikan kelancaran Dan tentunya mudah-mudahan juga kita mendapatkan vitamin kabar baik dan kabar bahagia langsung dari Leslie dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang Minu, ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh